Hai hai hai Kebakaran hutan dan lahan adalah kejadian berulang setiap tahun yang pada umumnya terjadi pada musim kemarau baik di dalam kawasan hutan yang menjadi kewenangan pemerintah maupun pada lahan-lahan milik masyarakat Namun kemanakah perginya para satwa saat kebakaran hutan terjadi? Beberapa hewan mungkin bisa menyelamatkan diri Mereka yang bisa berlari cepat seperti jaguar dan mamalia besar mungkin bisa kabur Namun bagaimana yang tidak? Seperti yang terjadi saat menjinakkan api di hutan, tim pemadaman di Riau kembali bertemu harimau. Untung tidak terjadi apa-apa, sebab karnivora itu hanya melintas saat si jago merah beraksi. Dua harimau itu diperkirakan keluar dari sarangnya akibat kebakaran lahan yang berlokasi di kawasan hutan Sembilan Kabupaten Bengkalis Riau. Lokasi ini memang termasuk habitat harimau Sumatera. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah menceritakan bahwa lokasi kebakaran lahan di Bengkalis memang selama ini sudah dikenal sebagai Habitat Harimau. Terkait satwa langka ini, ada anggota timnya yang berkonsultasi dengan orang pintar alias Dukun. Harapannya ialah hal itu tidak terulang lagi. Beberapa waktu lalu, tim pemadam juga bertemu harimau dewasa dan anaknya di Bengkalis, tepatnya di kecamatan Bukit Batu. Lokasi ini berbatasan dengan Pemkot Dumai, tidak jauh dari barak pengungsian warga. Terjadinya kebakaran hutan tentu berpengaruh besar pada kelestarian dan kekayaan keanekaragaman hayati. Tercatat 90% jumlah pohon per hektar atau mencapai 240 pohon mati akibat kebakaran hutan di Kalimantan pada tahun 1998. Tetapi jumlah tersebut tentu saja bergantung kepada tingkat kebakarannya. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Di sisi lain, warga desa Air Mumu, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci Jambi juga digegerkan dengan munculnya dua ekor harimau sumatera yang masuk ke perkebunan dalam beberapa hari terakhir. Kemunculan binatang buas dilindungi itu membuat warga desa resah dan takut untuk beraktivitas di perkebunan, kedua ekor harimau Sumatera yang masuk ke perkebunan warga sempat direkam video amatir warga menggunakan handphone saat hendak pergi ke kebun. Dalam video amatir itu, tampak dua harimau yang masih berusia muda mondar-mandir di area salah satu perkebunan milik warga. Harimau tersebut baru pergi setelah terkejut mendengar klakson mobil. Warga desa Air Mumu mengatakan sejak ada kabar dua ekor harimau masuk ke perkebunan, warga menjadi takut untuk beraktivitas di ladang. Dia berharap pemerintah melalui dinas terkait segera mengambil langkah untuk dapat menangkap dan menghalau dua ekor harimau tersebut. Sebelumnya dua ekor harimau itu juga sempat muncul di perkebunan warga desa Pendung Semurut dan masuk perkampungan. Siraja Hutan itu juga menerkam ternak milik warga desa Air Mumu.